wanita hebat Palembang cewek-cewek Palembang tahu dak kalau kalian punya nenek moyang wanita hebat yaitu Ratu Sinuhun istri dari penguasa Palembang Pangeran Sidoing Kenayan yang bertahta dari tahun 1636 sampai 1642 beliau adalah tokoh wanita yang menulis undang-undang simbur cahaya yang diterapkan selama berabad-abad bahkan sampai sekarang pun masih relevan untuk diterapkan Nah, bayang ke memang cebiche. Undang-undang suatu negeri yang disusun oleh seorang wanita yaitu Ratu Sinuhun. Nama Ratu Sinuhun makin lama makin tidak populer di masyarakat Palembang. Karena itu, sebagai wong Palembang, jangan sampai tidak kenal dan tonton video Mang Dayat sampai habis.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 Kokabaman Cewece, salam sedulur dari Mang Dayat. Undang-undang Simbuk Cahaya adalah undang-undang yang diterapkan sejak zaman Kerajaan Palembang sampai di masa Kesultanan Palembang. Bahkan masyarakat tetap memegang teguh undang-undang Simbuk Cahaya pada masa kolonial Belanda. Jadi, kalau kita ngomong Ibu Raden Ajeng Kartini sebagai pejuang kesetaraan gender, Ratu Sinuhun sudah melakukan beberapa abad sebelumnya, bahkan bukan hanya kesetaraan gender baik. Tapi di berbagai aspek, mulai dari aspek peradatan Bujang gadis, pengaturan marga, pengaturan dusun, pengelolaan lahan, sampai aturan-aturan hukum. Jadi bisa Dikatoke layak disandingkan dengan Raden Ajeng Kartini dan juga mendapatkan gelar pahlawan termasuk gelar pahlawan kesetaraan gender. Untuk mengulas siapa itu sosok Ratu Sinuhun, Mang Dayat akan berbincang dengan Kakanda Femprilintani, selaku sejarawan kota Palembang. Mangcebicek, di Palembang ini ada sosok wanita yang merupakan pahlawan, pecah, Ibu kita Kartini Nah cuman kebanyakan Wong Palembang malah tidak kenal sama beliau Yaitu Ratu Sinuhun Nah beliau itu punya kipah yang luar biasa Di Palembang ini Yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu Bahkan sebelum adanya Kartini Nah macam bice Untuk tahu siapa itu Ratu Sinuhun Nang Dayat akan berbincang dengan kakanda Febri Lintani sebagai sejarawan Kota Palembang Cak mana ceritanya kita tanya-tanya ya Assalamualaikum, Kando. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Kando? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, <laughs> ketemu lagi kita, Kando. Yeah. Nah, Kando, kali ini, Kulo ini pengen tanya-tanya mengenai Ratu Sinuhun. Mm. Nah, beliau itu kan e, kabarnya memang seorang wanita yang penuh dengan kepahlawanan ya. Bisa dikatakan apa mm. namanya, e, ia banyak yang kurang paham lah tentang Ratu Sinuhun, karena informasinya sangat sedikit. Nah Kulo ini minta petunjuk siapa sebenarnya sosok Ratu Sinuhun itu kan ya jadi pada masa lalu itu Ratu Sinuhun sangat terkenal di Sumatera bagian Selatan, bukan hmm. cuma Palembang. Hmm. Jadi orang-orang kalau -orang, orang pedalaman di Sumatera Selatan itu mengenal Palembang itu, satu sebutan dengan sebutan Ratu Sinuhun, hmm. kedua dengan sebutan Sunan Palembang. Sunan Palembang, Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun Itu yang populer? Sangat populer hmm. Karena itu sampai hari ini Makamnya di Peking selalu dikunjungi Oleh orang-orang dari luar hmm, hmm, hmm. Mengapa dia begitu terkenal? Karena Ratu Nuhun diyakini sebagai Pelopor Membuat Membuat undang-undang simbol cahaya Undang-undang hmm, hmm adat yang berlaku di uluan uh, Sumatera bagian selatan atau dulu dikenal dengan negeri batanghari sembilan hmm. yang... jadi ibaratnya kita undang-undang negara ini disusun oleh beliau iya jadi bukan cuma urusan gender tapi juga urusan lain hmm. misalnya urusan perhukuman hmm. urusan uh, apa berladang marga, hmm. urusan kaum jadi ada lima bab kalau tidak salah hmm. tapi bab yang paling sering dibicarakan itu bab tentang etika pergaulan bujang gadis misalnya hmm. jadi bagaimana seorang laki-laki itu bergaul dengan gadis bujang gadis dan perlindungan terhadap seorang perempuan hmm. ya, gadis perempuan itu dilindungi betul misalnya. itu diundang-undang itu karena itu banyak tokoh feminisme menganalisis bahwa abad 16 akhir atau 17 awal ternyata ada seorang tokoh wanita wanita dari Palembang dari kerajaan Palembang uh -huh. itu yang sudah memikirkan bagaimana perlindungan terhadap perempuan yo nah kalau dibandingkan dengan kartini kartini kan buat surat menyurat uh -huh. dengan apa dengan orang Belanda dan kemudian mempelopori berdirinya sekolah, ya, jadi bener. dia memperjuangkan hak-hak uh, untuk belajar, ah, hak perempuan pribumi mm. yang mm. pada waktu sekolah dianggap uh, tidak penting, tidak penting bagi karena <tuk> urusan perempuan urusan tiga ur itu dapur, <tuk> sumur, <tuk> tiga ur. Nah. <tuk> tapi uh, ternyata abad 17 ada, tapi dalam perspektif perlindungan. Agar perempuan itu jangan dilecehkan. Mm -hmm. Nah itu kan, tetapi apa yang dibuat oleh itu pun lebih dari itu. Bukan cuma persoalan gender, mm -hmm. tapi bagaimana cara mengatur orang itu berladang misalnya mm -hmm. atau perlindungan. Jadi bagi-bagi, apa namanya, hasil kayak gitu ya? Bukan, jadi berladang itu kan membuka hutan. Iya. Yeah. Iya kan? Mm. Nah hutan itu ada aturan cara membuka hutan. Hmm. Jadi, nggak sembarang orang membuka hutan. Dulu hutan itu kan... Uh, ...masyarakat kan masyarakat komunal nih. Hmm. Misalnya hutan hutan marga itu... ...marga dipimpin oleh Pasira. Bahwa hutan itu seluruhnya itu milik marga. Tetapi warga, warga marga itu... Hmm. ...boleh ber... ...kalau sudah menikah, dia boleh membuka hutan berladang. Oh, oh, oh. Nah, itu ada aturannya di undang-undang Jadi, dia pamit sama Pasira... Oh, kami udah, karena sudah berumah tangga, hmm, ingin, ah, apa namanya, ingin, apa berumah namanya... Berumah lah intinya nyari Nyari nafka. makan untuk rumah, nyari nafkah. Maka nafka. nafka berladang, nah itu ada aturan di Undang-Undang hmm. Simur Cahaya. Aturan-aturan lain, bagaimana marga, misalnya, ketika dia menerima pengaduan, ada kasus-kasus perdata, kasus-kasus pidana. Oh, itu sampai ke situ. di. situ juga perdata ya. itu. Wah, Jadi Undang-Undang ya? Simbur Cahaya inilah yang mengatur uh, kehidupan, hmm. tata apa namanya hubungan antara manusia dengan manusia, termasuk juga manusia dengan apa namanya lingkungan, di, diatur dalam Undang-Undang ini. Dan hmm. bagaimana juga penguasa juga uh, mengatur uh, rakyatnya. Nah, hmm. itulah Undang-Undang Simbur Cahaya. Nah, karena diyakini undang-undang Simur Cahaya ini yang me mengumpulkan sebenarnya bukan bukan ratusan hukum yang menciptakan, tapi diyakini dia mengkompilasi, mengkompilasi meng menyatukan, menyatukan dari adat-adat yang berlaku di luar. Meninventarisir gitu berarti? Nah, misalnya di suku Besemah, suku Besemah itu ada legenda putri Simbur Cahaya. putri Simur Nah, ini digunakan nama simbur cahaya Yaitu. Jadi, orang Besma merasa bahwa simbur cahaya itu dari Pesuma. Pesuma. Ya, kan. Tetapi juga undang-undang ini diangkat dari adat istiadat Besema Di dalam simbur cahaya Itu menurut keyakinan orang-orang Besema. Tapi juga orang pemerintah juga merasa begitu Sehingga undang-undang adat ini berlaku secara umum di Sumatera bagian Selatan tapi ada tafsir lain bahwa sebenarnya undang-undang yang berlaku ini oleh oleh Ratu Sinuhun itu pernah seringkali pihak marga itu dibuatkan piagam, namanya piagam Ratu Sinuhun diserahkan di Bukit Siguntang. Nah piagem-piagem inilah sebenarnya aturan-aturan dalam dalam perspektif politik Palembang Darussalam agar penguasa Palembang hmm. itu tidak diganggu ketika dia menelusuri ke pedalaman. Hmm. Jadi tertiblah untuk menertibkan daerah-daerah itu. Nah, selalu piagam itu ...nama Ratus Nuhun. Gitu ya? Jadi kita tuh yang tanda tangannya. Iya, semacam itulah. Kalau Kali ini kan misalnya SK Bupati. Jadi ya. tangan ini dikeluarkan oleh Bupati. SK Wali Kota, ditularkan Wali Kota, uhum. Presiden. Itu selalu Ratu Sunuhun. Padahal Ratu Sunuhun adalah ibu negara. Iyo, <laughs> <laughs> Ibu negara, bukan penguasa. Suaminya adalah Sido Ingkenayan. Nah, saking uh, terkenalnya nama Ratu Sunuhun di daerah, maka ada Penelitian Belanda waktu itu Nanti kayak saya sebutkan tadi ada dua nama ya, ya. Ratu Sinuhun dengan Sunan. Sunan Palembang Sunan Palembang nah, Kenapa Ratu Sinuhun lebih terkenal Ada tafsir Kalau menurut penelitian itu Jangan-jangan Ratu Sinuhun bukan nama orang Tapi untuk menyebutkan Siapapun raja di Palembang itu Sinuhun Junjungan hmm. Ratu itu dikenal Di, di, di, di, di Besemah itu bukan dikenal kerajaan Tapi keratuan Jadi Ratu itu bisa laki-laki Hmm. Ada tafsir lain dari itu. Jadi ya Ratu Sinuhun itu Raja Palembang. Siapapun Raja Palembang disebut Ratu Sinuhun. Hmm. Ada tafsir lain itu. Iya iya. Ya. Tapi akhir-akhir ini para sejarawan ya? mengurucut sepakat bahwa Ratu Sinuhun adalah nama seorang perempuan <coughs> istri dari istri dari Sidoing Kenayan. Sidoin Kenayan tadi yang berkuasa di 16 abad 16 akhir atau 17 awal. Jadi dari abad ke 16. Undang-undang Simbur Cahaya ini dipakai sampai diambil alih Belanda Kesultanan tadi. Artinya tetap dipakai masa pada masa orde lama juga masih dipakai undang-undang Simbur Cahaya. Orde lama masih, orde lama sampai orde baru tahun 83. Dalam sampai ada tadi ya. Sampai undang-undang Pemerintahan desa 79 hmm. tahun 83 Daskamur membubarkan marga di Palembang dan mengganti desa. Setelah itu pelan-pelan oh. meskipun secara informal tidak formal tetap digunakan oleh Marga -marga adat, tadi. adat istiadat setempat dia berarti berabad-abad gitu. ya itu dipakai Ber berabad-abad undang-undang simur cahaya nah, kembali ke Ratu Sinuhun tadi itu seolah-olah seperti itu nah Sunan itu kenapa Sunan Sunan itu mewakili Kesultanan Palembang Dursalam <tuh> jadi Sunan pertama itu Abdurrahman Alipatul ya. Muminin, Muminin atau Kimas Indi. Indi dia keponakan dari Ratu Sinuhun ya kan Adik Ratu Sunuhun itu Pasarean, ya. nah, Pasarean anaknya Sido Ingrejek. adiknya Sido Ingrejek adalah Kimas Indi, dan kemudian pendiri dari Kesultanan Perempuan hmm. Nah ini Sunan ini Kimas Indi ini oleh orang Belanda diteliti bahwa ini orang luar biasa juga. Jadi 1659 kita babak belur oleh Belanda. Ya. Hmm. 1659. Foto Gawang dibakar, dibakar dihabiskan, ya. kemudian Semangat kita juga melorot sangat Iyo. tajam karena mundur gitu kan? Iya si yang Rezek mundur ke Indralayo. Mm -hmm. Siapa nama Kim Mas Indi? Berjuang kembali untuk membangkitkan ibaratnya kedewean ke, eh, sendiri, ya. Iyo. Membangkitkan itu dengan berbagai hmm. uh, strategi hmm. dan kemudian mendirikan secara mandiri sampai Dan dan uh, itu menur menurut penjelasan dia orang sakti. Ratu pun bukan si Anu Kimas Kima nah, mm Heeh. -hmm. Dia orang sakti Dan kemudian dia berubah menjadi Sunan Nah Sunan inilah yang dikenal Dan menurut orang Belanda Dia ini orang yang tidak mati-mati gitu. Dia mm. meninggal pada umur 140 tahunan Masya Allah nah, Abdurrahman Khalifatul Muminin ini Mungkin saja dia punya kelebihan-kelebihan karena berani mendirikan Kesultanan bukan, Palembang bukan, itu. bukan main itu memang di yang menanamkan ideologi itu, ya. nah ini Kesultanan Palembang Darussalam mungkin di sesi lain kita bicara benar, ini benar, ya. benar. ini kita bicara Ratu Sinuhun dulu tapi untuk artinya ada dua simbol Ratu Sinuhun mewakili Kerajaan Palembang Sunan mewakili Kesultanan Palembang Darussalam dan kemudian sampai ke Sultan Muhammad II 2 jajaran-jajaran Sunan Palembang ini nah Ratu Sinuhun saking terkenalnya itu mm -hmm. Ratu Sinuhun melebihi popularitas suaminya <laughs> yang raja. Lalu dan nasabnya dari mana Ratu mm -hmm. Sinuhun? Jadi kita itu selain nasab dari mm -hmm. Ki Gede Ing Suro, Demak ya, uh, Pajang, Jipang Jipang itu kesini Ki Ing Suro. Itu keturunan suaminya itu. Si Jo yang nah, dia ini ibunya Ratu Pembayun, keturunan hmm. Giring Suro anak dari Ki Giring Mudo, Ratu Pembayun. Nikahnya masih keluarga-keluarga ah, si juga ya. ya ah, Ibu-ibunya ya sepupu dia, misalnya. Ah, suaminya padahal pangeran dari keturunan dari Cirebon. Yang kalau ditelusuri lagi ada Sunan Giri hmm. dan ditelusuri lagi. Tapi masih perlu penelitian saya kira Tapi ada yang berpendapat dia sampai ke Rasulullah hmm. Itu Ratu Sunuhun Nah begitu, begitu terkenalnya Ratu Sunuhun Begitu hebatnya nasabnya Kalau kita melihat ini Nah itu kira-kira uh, popularitas dari Ratu Sunuhun okay. Berarti memang uh, sosok wanita yang betul-betul cerdas artinya ya Kalau bisa mengumpulkan Sangat mengumpulkan. cerdas Iya bisa. Jadi ada beberapa yang saya baca misalnya referensi, Ratu Sunuhun tidak hanya berdiam diri di Palembang, He -he. tapi dia juga menjelajah, menjelajah ke daerah. Malah pernah Ratu Sunuhun itu memberikan timbangan, mm -hmm. timbangan untuk ke masyarakat bahwa untuk berjualan kan perlu timbangan ya, yeah. neraca gitu ya, timbangan-timbangan itu perlu Ratu Sunuhun. Dan dia pernah ke e, bertukar dengan apa suku kubu, suku anak dalam itu, jambi. Di, di, di, di kita banyak ya ada di Musirawas oh, ada. Di iya, jambi, iya. Benar, benar. Nah, mungkin itu di Jambi ya di, Bukan di Jambi Di apa namanya uh, Sungai Lalan gitu ya Sekitar itu Yang masuk ke Musi Banyuasin Nah, dong. nah dia uh, Apa namanya Dikenal juga Karena kubu juga mendapat piagam nah, Piagam Orang-orang kubu itu unik Dia di, piagamnya itu diserahkan Satu tugas Untuk menjaga wilayah ...namanya wilayah sindang. Wilayah sindang ya. itu wilayah perbatasan. Hmm. Sebagaimana juga... ...piagam yang didapat oleh orang Semar hmm. Jadi mengatur politik juga. Tugas mengatur politik. Wilayah <tuh> sindang. Biasa, ya? Iya, itu, itu <tuh> uh, punya ratus sinuhun. Hmm. Nah, inilah jadi menjadi diskusi banyak pihak... ...soal uh, kehebatan ratusinuhun hmm. sinuhun. Dan seharusnya dia bisa diusulkan menjadi... Pahlawan Nasional, kalau kita melihat prestasi-prestasinya tidak kalah dengan Radena Jengkartini tadi. Malah lebih meluas. Bahkan lebih iya dari segala aspek, bukan hanya pendidikan, kestara gender, politik ya. Politik juga. Karena untuk orang yang memahami politik itu tidak sembarangan, Apalagi itu untuk wanita. ya Oke, jadi memang, Mak dicek kita punya sosok nenek moyang yang luar biasa. Ratu Sinuhun Perempuan Perempuan lagi Iya yeah, hmm. Perempuan Sosok yang luar biasa Jadi uh, jangan sampai kita tidak kenal siapa leluhur kita Dan seberapa hebat beliau Nah Alhamdulillah hari ini kita sudah tahu kan yeah. <laughs> Mudah-mudahan diskusi ini Bisa menjadi uh, Menambah kasanah pengetahuan kita tentang budaya Palembang ini hmm. nah, demikianlah dari kami Kalau memang ada yang kurang berkenan Baik dari diskusi kami Ataupun dari video kami Kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.